Hai Guys, jumpa lagi bersama saya, Anna Fitriya. Hari ini saya akan memperkenalkan produk dari Cikup. Buat saya juga, member di Cikup di ini sudah saya pakai. Di sini saya memperkenalkan dari Cikup, yakni Gazella Booster Basic Sale. Nah, ini dia produknya. Tuh. Oke, saya pertunjukkan satu persatu ya Saya memperkenalkan produk yang sudah uh, banyak Dipakai oleh uh, kalangan artis Di sini ada foam cleanser Ini untuk pemakaian pertama pakai foam cleanser Atau sabun wajah Kemudian untuk pemakaian kedua ada hidrasen balance toner di nomornya Oke untuk pemakaian berikutnya ada hidrasen intensive serum ya kemudian ada hidrasen deep emulsion Dan yang terakhir aja hydration aqua cream itu ada lima item ya dalam satu box itu tadi itemnya sudah saya sebutkan satu persatu tapi juga akan uh, saya prakata untuk uh, pemakaiannya kalau yang kemarin saya sudah prakata di yang pertama itu, ini akan saya prakata Ya, di minggu yang kedua oke okay. terima kasih Cikku salam Cikku